Nah, langsung ke download. Semuanya bisa di download. Nah, di sini no attribution required. Kan atribusi ya ditampilin, kalau enggak, enggak juga enggak apa-apa gitu. Ini dia langsung ke download dengan mudah. Wow. Oke, okay, balik lagi ke channel serial Love yol. Nah, kali ini aku mau berbagi website apa aja yang menyediakan footage video gratis bebas hak cipta dan juga license Creative Commons Zero dan Creative Commons 3.0 juga ada website yang musik bebas royalti ada juga menggunakan atribusi maupun yang tidak perlu atribusi So, langsung aja check it out. Yang pertama adalah Pixabay Video Nah, pada Pixabay Video ini kita search aja Pixabay Video kemudian kita klik bagian pixabay.com ya, ini free stock video footage dan video clips Oh ya, FYI Pixabay ini memiliki lisensi Creative Commons Zero di mana kita bisa menggunakan video ini secara komersial maupun pribadi gitu. Kita bisa menggunakan feature searchingnya di sini, misalkan kita mau cari video pemandangan. Kita klik aja pemandangan, kemudian kita klik enter. Nah, kita bakalan disuguhkan banyak sekali video dan ini bisa kita download dalam bentuk 4K maupun HD ini benar-benar bagus banget kalian bisa pilih misalkan pilih yang ini nah kalian bisa tinggal klik unduh gratis kemudian pilih ukurannya nah untuk YouTube ini kita pilih yang ini kemudian kita muat turun nah ini apabila kalian ingin menampilkan atribusinya tidak apa apapun tidak ataupun tidak di apa nah karena ini kita membutuhkan VPN kita perlu copy kemudian kita buka unblock site sites proxy sites ini Kemudian kita paste ke sini, kemudian kita klik go. Nah, langsung ke download. Gampang banget. Dua, Pexels. Untuk website Pexels sendiri, kalian tinggal klik pexels.com. Kemudian kalian cari. Kemudian ada free stock photos Pexels. Kalian klik. Nah, untuk Pexels sendiri ini dulunya hanya menyediakan stock foto. Nah, mungkin kalian bisa search video. Nah, untuk Pexels ini mereka berlisensi Creative Commons Zero atau CC0 Jadi kalian bisa menggunakannya secara komersial maupun secara pribadi Tanpa adanya kredit ataupun atribusi Nah, kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan Berbagai macam video di sana ada Nah, misalkan kita klik yang ini Kemudian kita klik free download Nah, kalian juga bisa menampilkan atribusi untuk menghargai si pembuat videonya Nah, di sini kita membutuhkan VPN juga. Kita bisa arahkan ke unblock sites atau proxy sites. Kita klik, kita paste ke sini linknya. Kemudian kita klik go atau enter. Nah, gampang banget semuanya bisa di-download dengan mudah dan praktis. Yang ketiga ada Vdevo. Nah, kita klik aja Vdevo ke Google. Kemudian kita pilih yang vdevo.net. Nah, untuk Videvo ini menyediakan footage video dan juga video berbasis motion graphic gitu yang dibuat oleh komunitas Vdevo-nya ini maupun usernya. Nah, di sini kita lihat news video, tapi di sini juga ternyata ada musik juga. Nah, kita lihat apakah musik di Videvo ini gratis atau tidak. Nah, di sini terlihat kalau ada yang gratis dan juga ada yang perlu join Videvo gitu. Nah, kita bisa pilih aja yang free. Yang ini bisa kita dengerin dulu. Hmm, bagus bagus bagus. Nah, mungkin kita bisa langsung download aja. Apakah perlu unblock sites atau enggak? Nah, di sini dijelaskan kalau musik ini royalty free dan use in all project and media. Jadi boleh gitu. Kalau mau nampilin autornya juga nggak apa. Kita coba download. Nah di sini no attribution required, boleh gitu nggak usah nampilin atribusinya dan nggak perlu pakai unblock sites Easy banget sebenarnya video ini Kita coba ke all videos Nah kalian bisa download video gratis ini dan dapat digunakan kembali secara komersil asal memenuhi syarat karena video ini berlisensi Creative Commons 3.0 atau CC3.0 dimana kita perlu memenuhi syarat, kalau misalkan disuruh menampilkan atribusi ya ditampilin, kalau enggak, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi ikutin aja syarat yang diberikan oleh masing-masing video yang ingin kalian download gitu. Yang keempat, Life office Nah untuk website ini kalian bisa search liveoffice.com. Nah kita klik, kemudian kita akan disuguhkan sebuah website di mana... Kita perlu tahu nih, videos, apakah videos ini gratis? Kita klik videos are really free. Kita klik. Nah, di sini jelaskan kalau video ini bakalan no copyright restriction. Tapi, untuk penggunaan ulang komersial hanya boleh dilakukan maksimal 10 kali. Nah, ini adalah kebijakan dari si live office. Tapi lumayan lah ya, kalau misalkan kalian tertarik untuk penggunaan videonya lebih lanjut, bisa membayar gitu untuk mendukung lebih banyak lagi videonya dari si website gitu. Misalkan kita mau download yang... Nah, misalkan kita download yang ini. Oke kita tinggal pilih mau kualitasnya seberapa, aku pilih yang 540, misal aja Oke nah di sini kita memerlukan unblock sites, jadi kita perlu copy linknya ke unblock sites Kita paste, kita klik enter atau go Oh ini dia, langsung ke download dengan mudah Yang kelima ada split sire Nah, kalian bisa search split sprayer di Google, kalian klik. Kemudian kalian tinggal pilih yang free stock video. Nah, FYI aja, split sprayer ini dibuat oleh web designer namanya Daniel Nanescu. Jadi di sini banyak video gratis yang bisa di-download. Nah, uniknya itu video ini direkam sendiri oleh Daniel. Jadi Sebenarnya kalian bisa download footage ini dan digunakan secara komersil asal enggak digunakan untuk diperjualbelikan gitu Nah langsung aja kita coba untuk download Apakah memerlukan unblock site atau enggak kita coba download yang ini Nah untuk video ini memang ukurannya cukup besar tapi tidak mengapa karena hasil downloadannya dalam bentuk zip Wow kalau begini kalian bakalan bisa mendapatkan hasil-hasil video yang bagus yang dapat mendukung video kalian apabila mau di-share ke Youtube ataupun konten sosial media yang lainnya. Jadi, segitu aja yang mau aku sharingin ke kalian. Dan jangan lupa klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan berbagai macam informasi lainnya yang tentunya bakalan bermanfaat untuk kalian. Jadi, sharing y'all, love y'all, gang